saya diperintahkan sang Prabu untuk senantiasa mengawal Sampai. sang Prabu ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala siyitina Muhammad Wa ala alihi wa sofiya La khawla wa la quwata billah Amma ba'du Sudaraku Sepangsa dan setanah air Abil khusus Kagam beliau, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, semoga senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan doa batin mengemban amanah memimpin bangsa dan negara ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah pada malam hari ini sebelum kami menghadirkan pendamping atau sosok pendamping yang terkuat yang di belakang Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo yang kita hormati yang kita muliakan bersama Mari kita mengingat kembali tiga falsafah Jawa pegangan beliau Bapak Insinyur Joko Widodo Presiden Republik Indonesia. Beliau mengungkapkan tiga falsafah Jawa yang menjadi pegangannya baik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari maupun saat memerintah negara Republik Indonesia. Bapak Presiden Jokowi Widodo mengungkapkan tiga falsafat Jawa yang sangat melekat dalam kehidupan beliau yang pertama lamun siroh sakti ojo mateni meskipun kamu sakti jangan sekali-kali menjatuhkan Falsafah yang kedua Lamun siro banter meskipun kamu cepat jangan selalu mendahului. Dan falsafah yang ketiga adalah lamun siro pinter ojo minteri, meskipun kamu pintar jangan sok pintar. Demikian tadi falsafah. Yang menjadi pegangan beliau, semoga kita sekalian bisa mengambil hikmah falsafah yang sangat luar biasa bagusnya ini. Untuk itu, mari kita saksikan sosok pendamping. Beliau Bapak-Persiden republik Indonesia Sisi Ghaibnya Selamat menjaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukuhillah alhanikmatillah La haula wa la quatailah billah ma'baduh Setelahku senasib seperjuangan sebangsa dan setanah air yang dirahmati dan teritah Allah subhanahu wa ta'ala kita doakan nusantara ini tetap jaya dan Indonesia di bawah pimpinan yang terhormat beliau Bapak Insinyur Joko Widodo senantiasa mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala beliau dikuatkan oleh Allah membawa Indonesia dan Nusantara ini menuju kesuksesan keberkahan dan keberlimpahan baiklah pada malam hari ini ada permintaan dari saudara kita untuk menghadirkan sosok gaib yang ada di belakang beliau dan penghakikatnya semuanya itu Allah yang menolong tapi kan juga ada sebab akibat ada proses sunatullah karena kita masih hidup di dunia ini dan kami yang kami lakukan ini jangan digunakan untuk debat ambil hikmahnya, ibro atau pelajaran, dan tujuan kami adalah mengharap ridhonya Allah. Karena hidup ini sedikit ada manfaat, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Karena kebenaran hakikatnya adalah miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus cerdas mencicipi hal apapun. Baiklah, kita mulai. Sholala ilmush Muhammad Rasulullah Nor Allahu sayyidul, datu masyfa datu, nu'dzu billahi wa Muhammad. Ya Allah, kuasa panjenengan berkaitan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkahi ban auliyaullah ya Allah. Warallahu. Masya Allah, Der Jailani, betal. Dan Panjenengan, dengan ya Allah, kuasa panjenengan. dengan. Dengan ya Allah, segala. Gempa tentang pendamping sakit. Baik. Bapak bersedan coba ya Allah. Allahu guru patat Allah. Hmm. Selaras, nyaman. Selaras nyaman berkat lindungnya Allah subhanahu wa Selamatkan oleh Allah. Dan yang ada penusuk. Sanggun. Lindungnya Allah. Inna billahi salam alaikum Hai oleh komus lebih bicara dengan siapa ini Hai desi dari golongan apa ini kalau boleh tahu dari apa sebelumnya maaf sebelumnya ya saya untuk ngetes cek ya protek ya ada penyusup ya ya allah kalau dia penyusup ya allah kembalikan ke tempatnya ya allah dan kuatkanlah Allah Allah Allah maaf ya maung ya, maaf ya. Maaf ya dengan Maung Silewan. Ya. ya. Maung, -maung Silewan perkenalan biar kita lebih akrab sama Maung, -maung. maung Silewan. saya kepengen tanya ya karena ada permintaan dari saudara kita penasaran beliau bapak insinyur Jokowi itu di samping beliau pintar kenegaraan yang lain juga yang lain segi segi yang lain ya di, di, di, di segi bisa diceritakan tentang beliau saya diperintahkan sang prabowo untuk senantiasa mengawal kemanapun Allah, Allah. jadi sedikit kasat mata banyak orang orang tertentu yang bisa melihat Anda jadi sebenarnya dengan semuanya telah atas izin Allah ya di asbab sampean juga ngikutin kemana-mana itu ya Untuk tidak kelihatan dengan mata kepala terang. khusus sono. yang bisa melihat saya hmm, iya. hmm. Ya, saya sendiri tidak bisa melihat orang. Orang, bisa juga orang biasa saya tidak orang biasa. mau sila panggil apa ini mau ya ini mau bisa cerita tentang dia bagaimana menurut, Anda, menurut Anda bagaimana beliau, orang yang berbakti kotor lalu ya sering semedi menyambungkan jiwanya bukan saya sendiri yang mengikut yang mendampingi beliau diantaranya sampai tadi jadi para-para leluhur juga itu juga mendukung beliau ya uh, hmm. dari pandangan gaib banyak sisi gaib juga si gaib. yang menentang beliau ya, maka saya diberitakan menentang oh, ya. beliau ya. jadi ada yang menentang beliau juga ada yang membantu perjuangan uh, beliau ya disini uh, sunatullah ada yang ada buruk ada yang ada yang Alhamdulillah ada yang nantang tidak biasa. Di alam dunia juga seperti itu. Tuan, berapa wangi kesini alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah anda. Bakang, beliau berapu wangi pun mendukung beliau ya, sangat mendukung ya. Restu ya posisi gaibnya ya beliau syarif mampirin menteri nasihat mengatur ke negaraan. Bila ini bukan pelajaran beliau orang-orang benar-benar orang bijian orang-orang terhormat pelajar terhormat. Tanya dengan Rakyat peduli kan? Carap seliwangi, cari yang menyamar. Iya, dengan menyamar. Hmm. Ya. Karena mengetahui nasib rakyatnya seperti Jokowi. Iya. Jadi hmm. yang ada kepersat, ada kesamaan ya karakter beliau itu. Uh sama-sama orang-orang yang pecinta negaranya bangsanya <tossit> orang -orang yang peduli tidak tidaknya mikirnya demi sendiri ya, berkorban untuk negara. Ingin benar-benar mengetahui bukan dari sebuah cerita. Abang sendiri tahu ya, abang Sampai sampaikan sering mendampingi jadi dulu jenengan mendampingi beliau itu ah. sekarang ke Jokowi hmm. juga banyak juga yang lain ya sama-sama Sang sama hmm. Prabu juga iya. menyertai beliau oh, Pak, Sang Prabu juga menyertai beliau di dalam sana kalau boleh tahu selain Prabu Siliwa ini kami dengar informasi bagian orang biasa dari Ketua apa, ratu pantai selatan itu juga ada, ada juga respon ya, Bantu juga membantu juga pelingin perjuangan tidak ya, benar itu ya. Jadi ada, ada kata ada maksudnya, ada, ada hubungan juga masih ada. Yang ratu siap mengerahkan bercucu. Tentunya ada. Tidak ada yang menegaku. Ya, ada nganggur masalah desa ini, negara desa ini manusia dengan izin Allah kita dari Tifuratu Pantai Selatan itu juga dengan anak buahnya juga ikut ya. ya Dan berikutnya mau kalau saya boleh tahu benar apa tidak seperti Sunan Kalijogo itu juga ada pemain yang segalih si gaibnya kebetulan tidak. Ayo, mana itu ikut juga ya. Yang memberikan cembangan, jiwa, strategi, dan pengetahuan. Apa dan Bapak, Bapak Ginda, Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator Pemerintahan RI yang pertama saya ini Bapak Insinyur Soekarno atau Bapak Karno itu juga ada hubungan juga ya. Bapak, dan, ya, Bapak. menurut Soekarno, Insinyur Soekarno menurut saya beliau adalah wali yang tersembunyi banyak penguasa-penguasa <susur> di luar beli bumi iya. yang menyertai pacu kohi <susur> Kata bapak Jokowi beliau sederhana Beliau santun ya. Beliau benar-benar Presiden yang luar biasa ya. Beliau bijak Tapi dibalik semua itu ya. Ketegasan ya. Tidak diragukan ya. Tidak hanya itu Tapi saat yang beliau juga tidak ya. bijak Beliau menujat Beliau dijaduhkan tetap beliau terus dan sabar menghadapi manusia pilihan ada segi tata negara tadi ilmu, ilmu yang lain wawasai, tapi juga ada yang di sepuluh ini mengatakan izinnya Allah ya. dan juga ada hal kaib-kaib itu yang membantu beliau ya. apalagi yang bisa disampaikan kemudian Saya sudah ditunggu. Oh, saya tunggu sama, -sama. Oh. Iya. Iya, ya. sama Allah. Sahilnya, dia oleh Allah. Bila Bila sang ingin iya, iya, Maaf ya. iya, iya, iya, iya, iya, iya, I yeah. know. Yeah. coba ya asihkan dari beliau karena beliau luar biasa yang diberikan oleh Allah asihkan yang sederhana